Halo Halo Halo Welcome back to my channel guys ya, Seperti biasa ya kan di awal video ini ya kan Gimana kabar-kabarnya kalian guys ya Gue harap kalian sehat-sehat semuanya Kan senang sentuh saya kan Aduh ada suara motor kan oke okay, buat semuanya ya kan gimana kembali jangan lupa dibantu subrek subrek dulu dibantu klik dulu dibantu share-share ya kan guys ya dan jangan lupa dibantu komen-komen ya guys ya yang mau berbagi-bagi pola buat yang berbagi-bagi trik pokoknya buat kalian semuanya yuk dibantu dibantu dibantu dibantu dibantu dibantu pokoknya buat kalian ya oke okay, yuk langsung aja kita kembali lagi tuh in the game into the video guys ya bukan mantap ya kan bukan main hmm. Oke okay, buat kalian juga yang ingin bertanya-tanya kita main di mana kita ada di pin komentar untuk link daftarnya ya pokoknya buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang jangan pusing susi jangan mikirin apa gitu ini nanti bagus nggak ya bagus enggak? <tuh> udah langsung aja kalian daftar di pin komentar ini guys ya pokoknya web tergacor web terganas web terpanas <tuh> Amanya ada di pin komentar, ya kan? Pokoknya kalian baca-baca aja di deskripsi, dan baca-baca juga di pin komentarnya, guys. Ya, oke, okay. uh, kan bukan main, bukan gila, guys. sini mantap, mantap ya kan? Langsung pecah-pecah luar dah. Pokoknya langsung pecah-pecah, guys ya. Langsung pecah-pocah, pokoknya tadi ya kan udah ada yang uh mantap kali pokoknya ya guys ya. Jadi buat kalian semuanya, jangan ragu, jangan bimbang ya kan, kayak Oh, ini dimana mainnya? Abangku ini dimana mainnya? Katanya ya kan? Abangku katanya kalian nggak usah bingung nggak usah bimbang guys ya langsung aja kalian ada di link daftar ya kan link daftarnya sudah saya pinkan nanti pasti bakal saya pinkan untuk link daftarnya di sana nanti ada zona gacornya pokoknya buat kalian langsung aja nggak usah ragu nggak usah bimbang daftar aja langsung guys ya daftar aja karena kenapa di sana gitu di sana itu kita nanti bakal banyak sekali eh apa namanya Bo event- event atau apa ya kayak promosi-promosi juga banyak sekali di sana ya kan karena kita kulihat ku tengok di sini juga banyak sekali promosi-promosi yang tersedia kan guys ya dari, dari mana dari hati turun ke mata dibalik katanya ya kan dari mata turun ke hati ya. Di sini kita ada daily wins, pokoknya ya kan, terus ada candy craze ya kan, sampai 756 juga, ada bonus new member juga, jadi buat kalian yang baru daftar, yang baru join, jangan lupa langsung claim, klaimnya langsung ke live chat aja, perhatikan rule, rule yang ada di sana ya kan, nanti kalian tinggal klik lihat detail, kalian baca di sana, baca promosinya bagaimana, untuk mengikutinya ketentuannya gimana, karena di sini ada bonus new member juga, ada bonus new member, ada. Ada bonus harian, ada bonus free spin dan bonus buy spin. Bonus free spin sampai 30% guys ya dan bonus buy spin sampai 20%. Ketentuannya semuanya ada di dalam sana. Pokoknya kan pokoknya biasanya itu jangan lupa kalau misalkan kalian meledak, itu langsung kalian SS ya kan meledaknya terus kalian SS riwayatnya juga langsung kalian baca ya kan bagaimana uh, apa rule-nya ya kan pokoknya kalian tinggal dilihat aja dilihat detailnya guys ya udah gitu deposit mudah dan cepat dengan kiris guys ya jadi di sini kita ada di sistem deposit dengan kiris dan ada dana juga BCA BDI BNI saya BRI mandiri CIMG dan kiris guys ya Oke okay, buat semuanya pokoknya jangan lupa ya kan terus ada bonus rollingan juga ya kan bonus bo bonus rollingan mingguan pokoknya kalian uh mantep dah ya kan yang sering-sering yang sering-sering deposit tuh pasti kalian dapat bonus rollingan mingguan pokoknya buat kalian jangan ragu jangan bimbang ada juga yang suka suka bola nih ya kan yang suka suka bola kita juga ada bonus cashbacks dari Superbook ya kan jadi buat kalian yang suka tuh prediksi-prediksi ya kan e azian-azian penerawangan-penerawangan tuh ya kan Nah kalian tinggal langsung aja tuh tinggal daftar karena di kita ada bonus cashbacknya nya juga guys ya Oke, okay, kita langsung lihat ih. Sebenarnya ini udah ngeri sih ya, udah ngeri kalian itu. Uh, mantap sekali ini, mantap-mantap sekali bosku ya. Oke, okay, ini udah pecah-pecah begitu ya kan. Kita dikocok-kocok dulu gitu ya kan. Terus dikocok-kocok. Kalau misalkan dikocok-kocok sudah tidak terdeteksi ya. Kalau sudah tidak terdeteksi. eh uh, Bagusnya gitu ya, kan? Nah, langsung aja, jangan dipaksakan. Berhentikan ya, kan? Berhentikan, jangan dipaksakan ya, kan? Bukan lagi, bukan main. Oke, mungkin apa? Cukupkan sekian dari pidato tidak tahu ada ya kan cukup sekian dari penjelasan kami ya, kan jangan lupa buat kalian semua yang sudah nonton ini kalian cek the link daftar ada di pin komentar Jona gacornya ada di pin komentar guys ya Biji buat sekalian semuanya terima kasih yang udah nyaksiin terima kasih yang udah uh, stay terus sampai mendengarkan omongan ini pokoknya buat kalian kalian terbaik terlebes dan semuanya sehat-sehat uh, semuanya ya kan pokoknya buat kalian semua aku Kudo doakan terus JP JP ya kan bakal JP JP Mulala gitu ya kan <laughs> Oke semuanya bye bye salam gacor ya,